eh asik, asik, asik, asik,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 Oke okay, jumpa kembali dengan kami Kami mendapatkan perbaikan mesin cuci ya Mesin cuci Kita akan menuju ke lokasi untuk rekan-rekan yang ingin mencoba melihat atau mengetahui ya perbaikan pada bagian mesin cuci bilangnya airnya tidak mau keluar di bagian peng, pengering ya dan pengering juga apa namanya putarannya berat ya sekali berat sekali oke, oke kita akan mencoba meluncur ke posisi lokasi Tidak anyway, huh? Iya ya. Heeh, mangke dites. Ora kulkas nih Nek iki tek kulkas iki. Heeh, coba kenceng Oh, lawan. Oh, iya iya Lho anyar iki bae. Masa pengaruh ke busa ngijor orang ya Iki busa e cete e. Ning. Eh, aneh. Lho anyar kok ngene. Nggawi <gay> kok boten kan, iki karetejo apik ah. Ini mungkin iki ne tok NSL iki sing. Hmm. Eh, ya, mantap iki hmm. nah, di, di, di, dicek ya. Loh padahal asalnya ya. itu wis Harusnya komplek, Harusnya. tinggi Kenapa, mbak? Oh rusa, <laughs> mesinnya Mbak. Kalau mesinnya iseng-iseng sih. Mesinnya kalau Kan daripada <laughs> <laughs> <laughs> nah, ini malah lamanya. kagak ya. Nah, nah, kita cek mesin nih, bisa, ya. Berarti pengeringnya <laughs> ganyune ramejal. <laughs> Nah, kita Rapopo, mbak ya, city, ya oke okay. kita akan memeriksa mesin cuci ya karena kita pertama kita yang punya bilangnya mesin cuci tapi dia mempunyai pulpas bermasalah juga di bagian pintu dan dia juga mempunyai kulkas yang sudah tidak terpakai nanti kita bayari untuk kompresornya oke kita periksa untuk mesin cucinya untuk rekan-rekan ya kalau mengalami mesin cuci airnya tidak keluar dan berat ya di bagian pengering air tidak keluar bisa rekan-rekan langsung mengecek ya di bagian pembuangan mesin pengeringnya ya bisa dilihat ya ada sesuatu di dalam sepertinya ada gombalnya ya oke kita akan mengambil saja betulnya sangat mudah ya penyakitnya hanya itu saja perbaikan mesin cuci yang airnya tidak keluar dan pada pengeringnya tidak bertenaga oke kita akan mencoba setelah kita ambil ya untuk kainnya atau gombalnya kita akan mencoba memberikan power oke bisa kita lihat ya untuk rekan-rekan itu cikok, kaya nyentraannya ini saya, tanggul, ini kita ya ini mana nyandak ya cik? ini... Omar mandi sih Mbak. Oke, lihat-lihatnya ada gas itu, saya teman cucu nitel. Oh, pembuangannya itu. Dia pengering ya. baju <tuk> ini lancar kok, ini ngeror, itu tutup hairu jadi tanggeng, <tuk> kan belum tutup sih, wes neno cepet terlalu kata, mbak eh kalau sing bahan sing cili cili kayak katok, cili cili kayak ken katok kayak kenangin kenangin, dukung ini sarpol, gua tengah, lagi kalau ambil, oh. ambil kelebihan, ya <tuk> wes ya, ini <Yuki> coba tes dulu, nanti bener neno ini nggak bisa ah langsung merona kayak hmm? nggih, iku, eh, iku malah malah kalau orang gage di benak no, masinnya rusak kopong De, untung, untung jaring kopong <laughs> boton ringan no mas oh, no ya ini makanya jisan kalau saya cek kalau itu rapet ya. <laughs> makanya kok aneh, kok. harusnya rapat ini. ini enaknya enak mas, ini butuh nungso di sanggih mas kenapa ini? malah gawin ini yang gimana-gimana oh ini? ini buahnya buahnya karuan ditumbas nerodoh oh ini ditumbas nerodoh karuan ya kalau aku saranku gue banyu Banyung kan nih yang pinggir-pinggirnya Hai, ngajak ke ngajak ini ngajak ke ngajak ke ngajak ke ngajak ke operane kok, ngajak ke ngajak ke ngajak ke ke pengering ke kak? ke ngajak ke itu ke kita wis normal kok ini cuma kesumpulan nih, mare enaknya juga banyu sak gayung atau orang gayung, saweneng pengering, nah. ya, wajah. Ya, wajah. Oke, okay, kita melihat air ya, untuk pembuangan sudah oke, okay. tidak ada, air sudah lancar ya untuk rekan-rekan, nanti kita akan lanjutkan, perbaikan pintu kulkas ya, karena dia baru beli, tapi tidak rapat untuk pintunya, oke okay, bisa dilihat untuk rekan-rekan? Mungkin sisaan kalau copot ikut Jika kunci kan ya kunci walu kunci gitu. Hmm? Maas, ini mas, jadi sempat baya. terang lah kalau saya sensasi kan? loh, no no sensasi. jadi kalau no sosa, sih, bisa di lah. oh pasti dua kali. Uh -huh. tutup terus. oh ngono, sama Kila -kila oh. masih kising, ada kuro-kuro itu sih. Yeah. Nah. enak eh, ya, nah, ya, bisa, bisa ya, bisa, bisa, ya ya ini kita buat eh, mbak, eh sakitnya wangi, mbak nah, ini kita, kasih cuma mbak tak, mbak tak nih, kaya e. oh, iya angkat, mbak oh, ini banyu itu, mbak ya, enggap ning pinggir pinggir sayang orang masalah iki aman-aman iki kira keseharian ya. ya, mengarabi itu ya iya engkau enak bur sehat enak buka-buka pauti kalau okay. sesuai itu anggil lagi kalau sesuai anggil lagi enak enak kan aku ini lah ya. bunder enak kan bunder siti-sitir lah enggak set, set, yes, set uji di sini, set eh sudah cukup, cukup enggak apa-apa. Oke untuk rekan-rekan perbaikan pintu kulkas ya kalau masih keadaan baru mudah sekali ya kita tinggal menyetel pada bagian encel atas atau encel bawah kenapa tidak rapat bisa kita paskan ya dan kita setel oke seperti ini ya sudah kita tes sepertinya sudah sempurna ya pada bagian pintu sudah rapat sangat mudah ya untuk rekan-rekan, oke. Okay. Oh ya videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan, nanti kita berikan di trik-trik lain. Jangan lupa untuk klik subscribe. Untuk rekan-rekan yang baru mampir, klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan yang baru mampir bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru, oke? Okay. Terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan mengeser video kami.